Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers di Lovers serta Leslar Lovers dimanapun anda berada Kembali Diva TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilan Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, kabar bahagia dan kabar terbaru dari Leslar. Tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini kita mendapatkan cidukan vitamin bahagia juga dari idola kesayangan kita perhatikan sahabat ya BBL, Papa Bilar dan bunda Leske Ciora ini habis di rumahnya kak Marjin Wah, wow, abang L habis ngapel guzel ya sepertinya sih persahabatnya. ya Main ke rumah Marjin sekaligus jemput Baby Gozel untuk stickation ke Maribaya Wow, Masya Allah banget ya Antusias warga Bandung Ini luar biasa banget persahabat Masya Allah Luar biasa banget ya Kita bangga mempunyai idola kesayangan Yang dukungannya luar biasa dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Lesti, Bilar, dan Abang Fatih Pemboril siap-siaga untuk selalu menjaga persahabatnya. Masya Allah, kita bangga banget ya Melihat antusias dari warga Masya Allah, apalagi Mak Malia Yang tak henti mengucapkan Masya Allah, saat ketemu Leslar Luar biasa momen ini pun diunggah kembali oleh aku Leslar si Kita simak juga bersama di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, ayang habis ngapel Wow, habis ngapel tuh abang patih ya Banyak tanggapan komentar dan respon yang diberikan dari aku, Nikan Onskon Malaysia mengatakan, Masya Allah, jadi flashback cidukan suap menyuap kiut pada saat itu. Wow. Ada juga persahabat ya, tanggapan lain diberikan dari Rani Fitriak42. Ah, Masya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Tuhanku. Tidak lupa mengucapkan syukur atas ketemunya sama idola kesayangan. Masya Allah. Wow. Alhamdulillah persahabat ya. Happy banget dari warga Konoha yang ketemu langsung. Dengan Lesti, Rizky, Bilar, dan Abang Fatih Doakan yang terbaik ya Semoga Leslar Apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Selalu diberikan kelancaran Kita masih menunggu cidukan terbaru Dan kabar baik selanjutnya di malam hari ini Jangan kemana-mana persahabat Tetap stay tune dan pantengi channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Kabar baik dan bahagia Seputar Leslar tentunya